Halo guys, selamat tahun baru 2023, semoga anda semua sehat selalu dan bertambah sukses di tahun ini. Dan untuk mengawali tahun ini, pinjol film akan mengulas alur film action horor dan ada hubungannya juga dengan Alkitab. Bagaimana kisahnya? Mari langsung saja ke alur cerita. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe, juga bunyikan loncengnya. Di awal film, seorang pria bernama Jake. Terbangun dari tidur karena suara ketukan di pintu, di punggungnya terlihat ada dua bekas luka aneh. Yang mengetuk pintu itu adalah pemilik rumah yang sedang menagih sewa kamar. Jake pun lalu mengambil uang dari kopernya, lalu segera membayar. Terlihat tumpukan uang yang banyak di dalam koper itu. Pemilik rumah ini tampaknya berusaha berbahasa basi dengannya, tapi Jake malah segera menutup pintu. Pada siang hari, Jake ke gereja dan setelah beberapa jam, ia pun keluar lalu menemui temannya Jeremy. Jeremy, seorang mahasiswa yang sedang magang di rumah sakit. Ia memberi sekantung paket pada Jake. Lalu menerima bayarannya. Kemudian Jake pulang dan menyimpan paketnya di kulkas dan bermaksud menonton TV. Tapi ada ketukan ketika ia membuka pintu, di situ ada seorang gadis. Tanpa mengucapkan satu kata pun, gadis itu segera pergi begitu saja. Jack tampak heran, tapi ia membiarkannya saja. Lalu ia berbaring di tempat tidur. Tapi lagi-lagi ketukan di pintu membuatnya harus bangkit lagi. Ia membuka pintu dan di situ ada dua orang berusaha masuk dan mengintimidasinya. Kedua orang itu ternyata sedang mencari Jeremy. Mereka mengancam dan memukul Jake, bahkan salah seorang menembak pergelangan tangannya. Tapi seperti tanpa merasa sakit sedikit pun, Jake mengalahkan kedua orang itu. Salah seorang menyemprotkan semacam cairan merica ke mata Jake, tapi itu pun tidak berpengaruh padanya. Setelah mengurus kedua orang itu, Jake pun pergi ke restoran lokal dan seorang pelayang datang menyapanya. Pelayan ini juga mencoba berbahasa basi, tapi Jake menjawab seadanya saja, padahal terlihat jelas pelayan itu tertarik padanya. Setelah pulang, Jake mendapat telepon dari mantan kekasihnya Jillian, mengatakan bahwa putri mereka Andrea akan datang ke tempatnya. Jillian bermaksud agar Jake mengurus Andrea sebab Andrea suka mabuk dan mengemudi, dan oleh karena itu ia kehilangan simnya. Jack setuju dengan Gillian tapi menyuruhnya agar jangan menelepon dirinya lagi. Jack pergi mencari Andrea ke sebuah bar dan menemukan Andrea sedang berada di sebuah rumah laki-laki. Andrea meminta agar mereka makan dulu lalu menginap sebentar di tempat Jack. Mereka pun lalu makan di restoran yang biasa dijatangi Jack. Pelayan yang tertarik kepada Jack Agak terkejut mendengar Andrea adalah anak Jack. Jack meminta makanan sayur-sayuran sebab ia tidak mau makan daging. Dan selagi Jack makan dan berbincang dengan Andrea, Jack memperhatikan apakah Andrea juga memiliki bekas luka di punggung yang sama dengannya. Tapi tidak ada bekas luka di punggung Andrea. keesokan paginya, Jack terbangun dan mendengar suara-suara aneh di kepalanya. Luka di tangannya juga sudah sembuh tanpa bekas. Jack pergi ke restoran dan berusaha menghilangkan suara-suara aneh itu. Di belakangnya, ada seorang pria tua yang duduk dan diam saja. Jack seperti agak gelisah melihatnya. Ia lalu buru-buru pergi. Pria tua itu pun tiba-tiba saja telah hilang. Ketika Jack hendak menemui temannya Jeremy, ia melihat kedua orang yang sebelumnya mengganggu dirinya itu sedang membawa Jeremy. Jack mengikuti mobil mereka dengan memakai mobil pengantar surat yang kebetulan berada di situ. Jack pun datang dan menyelamatkan Jerry yang sedang dipukuli habis-habisan. Kaki Jeremy patah sehingga Jack membawanya ke ambulan dan langsung pergi membawa paket ke rumah. Dan kembali lagi berbaring di tempat tidur. Andrea berusaha mengobrol untuk mengenal ayahnya itu. Tapi Jack menjawab seadanya saja dan mengatakan kegiatannya tidaklah banyak. Dan tidak seperti Andrea, Jack tidak suka mabuk-mabukan. Jack membawa Andrea ke gereja untuk bermain bingo. Dia datang ke sini tiga kali dalam seminggu. Dan walaupun bermain bingo itu ada taruhannya, tapi Jack tidak pernah memasang taruhan besar. Sebab ia bermain bingo hanya untuk menenangkan pikirannya. Ketika mereka sedang di restoran, seorang pria menaruh obat bius di minumannya di pesan Jack. Tanpa curiga, Jack pun meminumnya. Andrea tampaknya berusaha menjomblangi pelayan itu dengan ayahnya. Andrea mengajak untuk ikut bermain bingo bersama ayahnya. Kara terlihat sangat senang mendengarnya dan berusaha untuk ikut. Di saat itu, pria tua yang sebelumnya muncul juga berada di sana. Jack terkejut karena Andrea juga bisa melihat pria tua itu. Jack memperingatkan agar Andrea menjauhi pria itu karena ia sangat jahat. Ketika mereka berjalan pulang, Jack sudah agak sempoyongan karena pengaruh obat bius yang mulai bereaksi, tapi mereka sampai juga tiba di rumah dengan selamat. Dari jendela, Jack melihat tiga orang mafia lokal sedang mengawasi rumahnya. Dua orang di antaranya adalah orang yang menculik dan mematahkan kaki Jeremy. Jack pun keluar dan bermaksud menghabisi mereka. Tapi baru saja tiba di bawah, Jack pingsan. Dikarenakan obat bius yang tadi diminumnya, Jack pun diikat dengan rantai besi dan akan dibuang ke laut. Tapi tiba-tiba Jack tersadar lalu menarik orang yang bernama Larry dan mereka berdua jatuh ke laut. Sedangkan teman Larry ragu apakah ikut terjun untuk menyelamatkannya Kedua mafia lokal itu pulang sambil berharap-harap temannya akan selamat dan dapat berenang ke darat Tapi mereka terkejut sekali ketika yang mereka lihat yang muncul adalah Jack yang sedang melepaskan rantai besi ikatannya Jack menghatikan mobil mereka lalu membunuh salah satunya lalu memakan dagingnya Jack seperti merasakan kepuasan tersendiri ketika memakan daging itu Ternyata selama ini Jack memendam hasratnya untuk memakan daging manusia dengan cara banyak tidur, tidak bersosialisasi dan bermain bingo. Sesampainya di rumah, Jack mengusir Andrea dan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan itu dilakukannya untuk melindungi Andrea karena Jack masih sulit untuk mengendalikan hasratnya untuk memakan daging manusia. Jika ada penyewa di depan kamarnya yang sedang bersih tegang dengan pemilik rumah. Jack pun menghampirinya dan memangsanya Tapi nampaknya Jack masih belum dapat memuaskan hasratnya itu. Jadi dia pergi keluar untuk mencari orang-orang yang pantas untuk dibangsa. Jack berpura-pura menjatuhkan uangnya. Tapi orang itu malah mengembalikannya. Usaha kedua Jack mendabrak orang dengan sengaja. Tapi malah orang tersebut yang meminta maaf. Jadi Jack pun pergi. Dan tidak membunuhnya karena mereka tidak pantas untuk dibunuh. Sampai akhirnya dia berjumpa tiga orang anak yang kasar padanya. Dan mereka malah mencoba merampoknya. Jack melihat dua orang masih belasan tahun. Sedangkan ada seorang yang sudah dewasa yang memegang senjata di kantongnya. Jadi Jack memilih dia untuk dimangsa. Ketika Jack berusaha mengeluarkan peluru dari bahunya. Ia mendapat telepon yang mengaku telah menculik Andrea. Karena telah membunuh rekan mereka, mereka akan membunuh Andrea jika Jack tidak datang ke dermaga. Jack kembali ke restoran dan berbincang dengan Kera. Saat itu mantan Kera datang lalu mereka bertengkar karena perbutan mobil yang mereka beli secara patungan. Jack pun keluar memisahkan mereka. Mantan pacar Kera menyerang Jack. Tapi Jack dapat memenangkan pertarungan itu dengan cara tanpa melawan. Karena tidak mempunyai mobil, akhirnya Jack mengantar Kera berjalan kaki pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan itu, Jack menceritakan tentang seabrek pengalaman kerjanya selama ia hidup. Kera cukup takjub mendengarnya. Sampai di depan rumah, Kera memeluk Jack dan ia mengharapkan ciuman perpisahan. Tapi Jack malah gelisah dan bergegas pulang. Tampaknya ia masih belum bisa mengendalikan hasrat anehnya itu. Tiba di rumah, Jack mengambil paket yang ia simpan di bawah kulkasnya, dan ternyata isinya adalah darah. Jack meminum darah itu dengan rakus. Jack datang ke dermaga, dan orang tua yang biasa dilihatnya juga sedang berdiri di situ. Tapi tidak ada orang lain yang dijumpainya di sana. Untuk mencari informasi, Jack mendatangi tempat Tom, mantan bosnya yang telah meninggal. Alex, anak Tom yang sekarang menjadi penggantinya. Alex mengatakan ia tidak tahu apa-apa mengenai penculikan Andrea. Ia juga menawarkan pekerjaan pada Jack, tapi Jack menolaknya. Jack kembali ke restoran dan ia melihat bos restoran itu telah tewas. Tapi dengan tenang Jack duduk. Kelompok mafia lokal sudah berada di situ juga. Kira datang menemui Jack dengan gemetar dan ketakutan. Lalu Jack mengatakan ia akan ke toilet. Di situ seorang anak buah mafia itu datang menyusul. Tak lama kemudian, Jack keluar toilet dan menemui Kera. Kera melihat Jack berdarah. Dengan santai dan tak merasa kesakitan sedikit pun, Jack mencabut alat pemecah es seperti obeng besi dari tubuhnya. Jack menyuruh Kera untuk menyingkir. Ia juga meminta agar Kera mengantarnya pergi dengan mobil Kera. Lalu seorang mafia mendekat dan langsung menembak kepala Jake. Anehnya Jake bangun dari tempat duduknya lalu membunuh mereka semua. Hanya satu yang bernama Steve yang masih hidup. Jake bermaksud mengorek keterangan darinya. Kera ketakutan dan tidak mau mengantarkan Jake. Jadi Jack mengatakan bahwa ia sedang berusaha mencari Andrea yang telah diculik. Ia juga menawarkan uang 1 juta dolar jika kira membantunya. Di mobil, Jack mengeluarkan peluru di kepalanya menggunakan tang. Katanya jika nanti lukanya itu telah sembuh, peluru itu akan tetap di kepalanya dan rasanya tidak akan enak. Mereka bertiga ke rumah Jack. Di sini Kira menemukan sebuah foto tahun 1914. Jake mengatakan bahwa itu adalah foto dirinya. Kira sulit untuk percaya. Agar percaya, Jake mengingatkan bahwa Kira telah melihat tembakan itu di kepalanya. Jake juga mengatakan bahwa usianya sudah sangat tua. Bahkan ia tidak ingat berapa umurnya. Dan namanya juga tertulis dalam Alkitab. Kain, itulah namanya. Jake menginterogasi Steve dan mendapatkan informasi bahwa mereka diupah orang lain untuk menculik Andrea lalu teman Steve datang untuk membunuh Jake tapi hanya sebentar saja Jake langsung membunuhnya dan memotong jari-jarinya untuk jadi cemilan Jake melepaskan Steve dan menyuruh Kara untuk pergi ia pun akan pergi juga dan untuk mencari informasi lagi, Jack menemui Jeremy di rumah sakit. Jeremy mengatakan ia meminjam uang pada mafia yang bernama Alex untuk membayar hutang-hutang uang kuliahnya. Lalu Jack mendatangi Kara dan mengatakan akan menjemput Andrea. Jack meminta Kara untuk membantunya mengurus Kara karena ia tidak mengenal siapapun lagi. Walaupun awalnya menolak, Kara ikut juga ke Jack. Di mobil, Kira mencoba mencari tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang telah hidup sekian lama. Tapi Jack enggan menceritakannya. Jack mendatangi lagi tempat Alex, pos mafia tempat itu lalu menghabisi seluruh anak buahnya. Shotgun, pistol, garpu, dan pisau bersarang di tubuhnya. Tapi Jack sama sekali tidak merasakan sakit. Buker. Dan akhirnya Jack pun menemui Alex. Lalu Jack menemukan ruangan tersembunyi yang di situ Andrea diikat dan mendapat luka-luka bekas dipukuli. Jack membawa Andrea ke mobil dan menyuruh Cera membawanya ke rumah sakit. Dan agar Alex tidak bisa kemana-mana, Jack mematahkan pergelangan kakinya. Jack menanyakan mengapa Alex menuculik Andrea. Alex mengatakan bahwa ia akan menyiksa Andrea lalu mengirimkan videonya pada Jake sebagai balas dendam karena Jake telah membunuh ayah Alex. Jake mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak ingin membunuh ayah Alex, tapi karena ia melakukan sesuatu yang membuatnya marah, pun akhirnya terpaksa membunuhnya. Lalu Jake mengatakan bahwa ia akan membunuh dan memakan daging Alex. Tapi tiba-tiba orang tua yang mungkin itu adalah Tuhan ataupun sang kematian muncul di tempat itu. Jack menjadi gelisah dan memarahi orang tua itu. Jack membentaknya dan mempertanyakan mengapa orang tua itu mencegahnya membunuh Alex. Jack juga mempertanyakan mengapa ia dijadikan seperti sekarang yang tidak bisa mati dan sudah sangat bosan dan benci dengan dunia ini. Jack meminta agar ia bisa mati seperti manusia normal. Alex yang berada di situ menjadi heran dan bertanya kepada siapa Jack berbicara, sebab ia tidak bisa melihat orang tua tersebut. Tepat di saat itu, Kira datang meminta bantuan Jack untuk membawa Andrea. Jack pun pergi dan mengatakan bahwa suatu saat, Alex akan dapat melihat kepada siapa ia berbicara. Setelah Jack dan Kira pergi, orang tua itu ada di dekat Alex dan menyapanya, lalu film pun tamat baiklah guys itulah di alur cerita dari film yang berjudul he never died yang rilis pada tahun 2015 sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya dan tetap semangat